Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia untuk anda yang sedang mencari informasi bagaimana cara mendirikan perkumpulan asosiasi maupun ormas mulai dari persyaratan hingga dasar hukum hingga bagaimana cara mendapat pengesahannya silahkan ikuti video ini sampai habis ya dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Baik, rekan-rekan uh, mitra usaha Indonesia sekalian Dalam istilah Indonesia Perkumpulan, asosiasi, paguyuban, persyarikatan, ikatan, himpunan Itu memiliki makna yang sama Jadi kalau di Kemenkumham Pendiriannya dimasukkan dalam uh, istilah perkumpulan Jadi uh, dimaknai dengan makna perkumpulan Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendirikan asosiasi ya Misalnya kayak asosiasi bisnis seperti itu Atau ingin mendirikan Perhimpunan ya, seperti misalnya himpunan mahasiswa Muslim Indonesia atau ingin mendirikan paguyuban, misalnya paguyuban seni dan budaya, atau ikatan, misalnya ikatan alumni. Itu semuanya di dalam uh, proses uh, pendirian ya, hukum Indonesia itu sama, yaitu menggunakan istilah perkumpulan. Jadi, Bapak Ibu, uh, kalau ingin mendirikan itu semua, maka datang ke notaris, bilang bahwa Bapak Ibu ingin mendirikan perkumpulan seperti itu ya. Perkumpulan sendiri dasar hukumnya terdapat di Permenkumham nomor 3 tahun 2016 Dimana di pasal 1 s satunya dikatakan perkumpulan adalah uh, Badan hukum yang isinya kumpulan dari orang-orang yang memiliki maksud Yang sama untuk mencapai tujuan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan Sama seperti halnya dengan yayasan Hanya saja bedanya kalau yayasan itu kan tidak merekrut keanggotaan Sedangkan perkumpulan, asosiasi, ataupun ormas itu merekrut keanggotaan, dan memang juga di sana tidak boleh ada unsur bisnis di dalamnya. Jadi, ini hanya untuk uh, saling menguatkan di bidang yang sama, misalnya bidang budaya, atau bisa saja kalau misalnya itu memang mau masuk bisnis, tujuannya bukan untuk bisnisnya, tapi untuk menguatkan bisnis, misalnya untuk membuat jaringan usaha, atau misalnya uh, seperti perkumpulan atau asosiasi penanam cengkeh, ya, gunanya untuk menjaga agar harga cengkeh tidak turun agar cengkeh yang kita tanam itu misalnya produksinya bagus dan seperti itu tapi tidak untuk tujuan bisnis sendiri melainkan untuk menguatkan bidang yang kita garap bersama perkumpulan sendiri dibagi dua yang pertama perkumpulan yang tidak menggunakan badan hukum jadi dasar hukumnya adalah pasal 28 E ya Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara Indonesia Memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum Jadi setiap orang boleh bikin perkumpulan Misalnya kayak seperti Arisan, Karang Taruna, atau perkumpulan di desa-desa seperti itu ya Itu semuanya boleh-boleh saja Yang kedua adalah perkumpulan yang berbadan hukum Artinya perkumpulan ini memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Kemenkumham Seperti itu Nah kelebihan kelemahannya seperti apa dari dua ini ya Kalau untuk yang tidak berbadan hukum Tentu kelebihannya dia lebih mudah ya Kita bisa berkumpul saja untuk ya saling menguatkan Di antara teman-teman yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan Sedangkan jika memiliki badan hukum Keuntungannya yang pertama ya perkumpulan ini sah ya Memiliki perlindungan hukum Jika suatu saat misalnya ada masalah jadi perkumpulan ini memiliki legal standing sendiri. Yang kedua, perkumpulan ini juga bisa memiliki aset sendiri. Jadi ada perlindungan asetnya, mana-mana yang menjadi aset perkumpulan, misalnya punya tanah, punya gedung, punya mobil itu bisa di atas namakan perkumpulan sehingga aset-asetnya ini lebih terlindungi. Yang ketiga juga lebih kredibel, ya. Jadi e, dibandingkan tidak berbadan hukum, tentu saja lebih kredibel ya e, di mata donatur atau di mata kalian-kalian jika ingin melakukan kerjasama. Yang keempat juga bisa membuka rekening Jadi dengan berbadan hukum perkumpulan ini bisa membuka rekening Dengan demikian ya aset-aset atau keuangan dari perkumpulan tersebut Bisa lebih tercatat dan lebih terkelola dengan baik Yang kelima juga dengan memiliki badan hukum Tentu saja perkumpulan juga lebih memiliki kesempatan ya Untuk mendapatkan donasi atau program-program bantuan Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang keenam, dengan memiliki badan hukum tentu saja perkumpulan akan lebih cepat berkembang ya karena legalitasnya jelas, kedudukannya jelas, dan status dari badan hukumnya sendiri jelas. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendirikan perkumpulan yang memiliki badan hukum. Jadi untuk perkumpulan ya atau asosiasi ORMAS yang memiliki badan hukum ini tahapannya memang agak panjang ya. Karena untuk sekarang ini uh, terus terang verifikasi perkumpulan itu lumayan ketat. Jadi tahapannya itu di sini saya bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah tahap pengajuan nama. Jadi dalam pengajuan nama ini kita mengajukan nama ke Kemenkumham. Nanti di Kemenkumham akan memeriksa namanya apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di antaranya misalnya tidak boleh sama dengan lembaga-lembaga negara. Ya, misalnya saja ya uh, ada Perkumpulan yang menggunakan istilah KPK seperti itu ya misalnya tugasnya adalah untuk membantu pemerintah dalam mengawasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan tapi tetap saja walaupun tujuannya itu e, mulia tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang sama dengan lembaga negara nah dalam pengajuan nama ini kurang lebih 14 hari kerja waktunya jadi e, akan dicek dulu apakah ada kesamaan dengan lembaga negara lain atau juga ada dengan istilah-istilah lain yang e, istilahnya melanggar undang-undang ya seperti itu tahap kedua bila nama sudah setujui maka selanjutnya adalah membuat akta di notaris sebenarnya akta di notaris ini bisa dilakukan sambil jalan ya jadi sambil menunggu persetujuan ini bisa kita lakukan sambil jalan yaitu mendatangi notaris untuk uh, membuat uh, aktanya nah akta ini biasanya akan diminta yang pertama adalah identitas ya KTP dari para pendiri ya desa-besa KK dan npwp nya lalu ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya juga diminta jadi ini adalah untuk nanti e, dimasukkan juga ke dalam akta Yang ke yang berikutnya adalah tempat kedudukan Mesti disiapkan di mana tempat kedudukannya Kemudian juga nama perkumpulan ya Bila nanti sudah disahkan itu juga nanti dimasukkan Yang keempat adalah aturan-aturan main ya Maksud dan tujuan, azas, e, manfaat dari perkumpulan ini Apa saja itu juga nanti diuraikan Di mana nanti itu dimasukkan ke dalam notulen pendirian dari perkumpulan ini yang nanti notaris akan memasukkannya ke dalam akta pendirian. Tahap ketiga, jika akta pendirian sudah siap, maka notaris akan mengajukannya untuk mendapat pengesahan ke Kemenkumham. Nah, pengesahannya, eh, perkumpulan juga agak berbeda dengan badan hukum lain. Jadi, eh, akta yang sudah kita buat, di tahap kedua, nanti ada verifikatornya lagi. Jadi, ada verifikatornya yang akan melihat apakah akta ini sudah sesuai dengan undang-undang, dari maksud dan tujuan, dari kegiatan. Dari nama dan semuanya akan dicek lagi. Pengecekan itu kurang lebih juga memakan um, waktu 14 hari kerja. Jika diterima maka akan keluar SK Menkumhamnya. Tapi jika tidak terima maka akan ditolak dan harus mengajukan ulang. Jadi direvisi lagi uh, akta yang sudah kita buat itu direvisi lagi, baru nanti kita ajukan ulang. Nah dalam apa namanya dalam proses uh, pengajuan ini selain akta juga kita harus menyertakan surat domisili minimal dari kelurahan, dari nama perkumpulan yang sudah apa namanya yang sudah uh, disahkan uh, sebelumnya di tahap pertama ya berikutnya juga dari notulen rapat ya notulen rapat pendirian yang pada saat awal ingin mendirikan perkumpulan itu juga nanti disertakan yang ketiga adalah surat pernyataan sudah memisahkan ya harta kekayaannya uh, perkumpulan ini dari harta pribadi dari para pendirinya nanti ada juga uh, surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan sengketa. Jadi memang ini bagian dari persyaratan ya, tinggal dibuat saja bahwa memang pendirian perkumpulan ini tidak sedang dalam keadaan sengketa. Ya kurang lebih seperti itu, cara mendirikan perkumpulan, asosiasi, ormas atau sejenisnya ya, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Jika masih bingung silahkan bisa eh, diskusi di kolom diskusi atau jika Anda ingin bantuan dalam pendirian perkumpulan ini, silahkan bisa Kunjungi web kami di www.mitrausahaindonesia.com. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.